Ya. Mahasiswa Peris Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Duga Se-Indonesia Ikhlemeni DPC Jakarta Kami menuntut kepada Pemerintah Duga, Provinsi Papua Dan Pemerintah Pusat Segera usut Tuntas kasus Pembunuhan terhadap masyarakat sipil di Kabupaten Duga Dan seluruh Usus Kepak Kelas pelanggaran HAM di tanah Papua. Dan se segera usut tuntas kasus penembakan rakyat sipil yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap manus Dokter di Danam dan juga konflik bersenjata antara Tentara Kepolisian Nasional Papua Barat TPNPB operasi uh, organisasi Papua Merdeka OPM dan Tentara Nasional Indonesia TNI Polisi Republik Indonesia Polaris semenjak tanggal 4 Desember 2018 telah mengaktifatkan operasi militer Indonesia besar-besaran di Duga baik itu teror, intimidasi penembakan brutal pengen, pengen boman tewas udara pembakaran online rumah warga di mana-mana pembakaran fasilitas umum penghancuran rumah dan kantor-kantor bangunan kantor distrik, puskesmas, gereja, sekolah dan rumah-rumah guru operasi teknik podri, ini menimbulkan tragedi kemanusiaan diduga yang terus terjadi sampai saat ini tepat 5 tahun lebih masyarakat juga telah melakukan pengungsian besar-besaran Demi dari 3, 13 distrik yang sudah tak berguna lagi Sedangkan jumlah pengungsian sudah melebihi 400-an lebih orang mereka mengungsi ke gunung-gunung yang digelaringi oleh hutan. belantara ada juga yang mengungsi ke Kabupaten Wamena, Puncak Papua, Nabire Yaupimo dan Jayapura, Timika, Jayapura dan sekitarnya. Sampai saat ini telah tercatat 2005 200 57 lebih rakyat sipil juga yang meninggal akibat sakit dan kelaparan karena tidak ada perhatian serius dari pemerintah. Bahkan ada pula yang dibunuh oleh militer Indonesia secara memanai, buta, menyerang rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa. Ada yang diculik lalu dibunuh. Ada yang ditembak secara sengaja maupun tidak sengaja karena peluru kasaran yang diarahkan ke arah Sipil Ke arah Sipil Dan tentunya hal ini adalah kejahatan pelanggaran HAM Yang dilakukan oleh negara lewat kehadiran di Polri di Dugama, Papua Dan saat ini kembali lagi situasi Duga Memanas ibu kota Kenian Akibat perang sesama pembatan, tpn, TPNPB produk tiga Dugama dan TNI Polri semenjak 26 Maret 2022 hingga saat ini berita diperoleh TNI Polri hendak melakukan penyerangan brutal ke arah pemukiman masyarakat sipil sehingga beberapa rumah warga di dan terbakar serta kembali terjadi penembakan TNI yang telah menewaskan satu orang warga sipil pada hari Selasa tanggal. 5 April 2022 di Distriknya. Kini dengan melihat situasi masyarakat sipil yang telah mengalami korban jiwa, korban tempat tinggal, korban kebebasan dan perlindungan akibat uh, represinya, aparat Polri yang menembang memahami putra maupun sikap acuh tak acuh oleh pemerintah provinsi Papua dan kabupaten juga terhadap situasi ini. Maka kami pelajar dan mahasiswa juga yang berada di bawah di bawah naungan DPC IPMN se-Indonesia dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, Kami pelajar dan mahasiswa juga se-Indonesia menekankan kepada pemerintah kabupaten juga dalam hal ini Bupati Kedua ketua DPRD dan jajarannya segera turun ke juga untuk perlindungan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat sipil yang sedang terancam hidupnya oleh kekerasan militer Indonesia TNI Polri. Dua kami pelajar dan mahasiswa juga se Indonesia menuntut kepada Bang Pangdam Cenderawasih dan Kapolda Papua segera bertanggung jawab atas penyer penyerangan bom Martir yang dilakukan oleh TNI Polri secara membagi buta ke rumah-rumah warga dan segera menjelaskan apa bentuk dan jenis bom yang dikenakan untuk diketahui sebagai mestinya. Sebagaimana mestinya, tiga, Presiden Eri Jokowi Widodo negara menginstruksikan kepada panglima untuk tarik militer organisasi maupun non-organik dari kabupaten juga seluruh dari Parunus Lombere Sesuai mekanisme hukum Dan HAM yang berlaku Di negara Republik Indonesia Enam, kami menuntut kepada Komnas HAM, RI, segera Bentuk tim Investigasi kemanusiaan Segera usut Tuntas kasus penembakan yang dilakukan oleh Anggota teknik terhadap Parunus Lombere, serta Korban penembakan warga sipil lainnya Tujuh, Negara Kesatuan Republik Indonesia segera buka akses jurnalis nasional maupun internasional dan tim pencari fakta ke Papua untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan di juga dan papua umumnya. Delapan, Presiden Joko Widodo segera membuka ruang dialog damai yang dimediasi oleh pihak media, yaitu PBB, untuk mencari solusi demokrasi bagi penyelesaian konflik bersenjata antara TPNPB dan TNI-Polri di seluruh wilayah Papua Barat Sembilan Panglima TNI dan Kapolri tidak menarik pasukan tarik Rugama dan seluruh tanah Papua Maka segera buka lapangkan tahun, Elias Karunggu 35 tahun, dan Hendrik Lompre 28 tahun dan Semenja menghasilkan juga yang korban 257 atas dampak operasi militer, TNI Polri oleh Presiden Joko Widodo di wilayah 2, Papua 11. Pemerintah Pusat Pengaruh Republik Indonesia Gubernur Papua, Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten juga segera melakukan evakuasi kemanusiaan terhadap 4.000-an pengungsian yang terjadi akibat konflik bersenjata antara TNI, Polri, FIS, TPNPB, PP, Kodak 3, juga semenjak tanggal 4 Desember 2018 hingga saat ini 2022 yang sedang berlangsung 12. Kami menuntut keras kepada pemerintah dalam hal ini Kabupaten 3.4 yang sedang menurus Yakni. a. Jalan tol laut atas sawah Herma memudu dan batas batas kabupaten juga yang adalah jelas sedang dan merusak tanah ulayat adat juga akan merusak akar dan makar peserta, peserta menghilangkan nyawa rakyat sipil di kabupaten juga. b. Hentikan pembahasan jalan darat yang dapat menghubungkan lintasan dari memu, memu satu ke Kenyang, dari Kenyang ke Buah, kemudian dari Buah ke ininya serta Kenyang Gare termasuk dari akses peng penghubungan juga yaitu kimo yang merupakan keuntungan bagi basis militer di Indonesia yaitu TNI Korpi binbas Bais membunuh rakyat juga. Oke, pembahasan administrasi daerah otonomi baru. Dok, di perbatasan antara kabupaten yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten juga, Bupati Amika, Pati, Kabupaten Cacak, Bupati Jaya Wijaya, Bupati Kabupaten Nasma Bupati Kabupaten Ladja dan Bupati Tab Gau Lindu. Wiwa, wow. wa, wa, wa. Tarik juga Tarik, tarik. tarik, tarik juga tarik.